Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la wa la illa billah. Usikum wa nafsi bitak wallahi fazal mutakun Hadirin walhadirat jama'ah rahimani wa rahimakumullah Puji syukur alhamdulillahi alamin Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah <tuh. <tuh Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh dosa, kesalahan, kemaksiatan kita mudah-mudahan seluruhnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kajian kita malam ini masih tentang masalah faroid atau masalah waris. mudah-mudahan tidak lupa bahasan kita pertama adalah lidzakari mitlu hadil unsayain itu ya ayatnya lidzakari mitlu hadil unsayain jadi Bagian anak laki-laki itu dua kali lipat dari anak perempuan. Kalau berupa sawah satu hektar, untuk perempuan berarti laki-lakinya dua hektar. Kalau uang satu miliar untuk perempuan berarti laki-lakinya dua miliar. Yang kedua Maka Jika Orang mati Hanya meninggalkan Anak-anak perempuan Dua dan Lebih Maka Maka Anak perempuan dua sampai lebih itu mendapat tulus sama taruh dua 3 Jadi, tidak semua hartanya diwaris dua perempuan mendapatkan satu perempuan separuh yang satunya separuh enggak ya. Jadi hanya dua per tiga, berarti dapat sepertiga-sepertiga. Ya, andai kan hartanya itu berupa tanah tiga hektar, berarti hanya mendapat satu hektar. Satu anak perempuan, satunya satu hektar. Satunya bukan miliknya anak perempuan, bukan. Yang ketiga, fa inkana suwakidatan falahanisep. Kalau ternyata anak perempuan itu hanya seorang diri, anak tunggal Maka anak perempuan itu mendapat separuh dari harta warisan Kalau hartanya 2 miliar nilainya maka milik perempuan itu satu miliar Itu suruh An-Nisa ayat 11 <tuh> Wali abwahili kuli waktu tin minhuma sutusumima taroka inkana lahualat. Kalau ada orang meninggal, ahli warisnya ayah dan ibu, sekaligus masih punya anak, seorang anak, inkana lahualatun maka ayahnya. Mayit ayahnya mayit mendapat 1/6, ibunya sama mendapatkan 1/6. Setelah diambil 1/6 6 maka selebihnya untuk anak laki-lakinya mayit itu tadi. Berikutnya fa <tuh> Maka jika tidak ada anak maka ibunya mayat mendapat sepertiga karena tidak anak tidak ada anak kalau ada anak mendapat sepert enam nekaono anaknya mendapat sepertiga terakhir ayat yang ke lahu ikhwatun ummi sudus kalau orang yang mati itu tidak punya anak tapi punya saudara maka saudaranya mayit itu mendapatkan In kana eh, kalau punya saudara maka ibunya mendapat seper enam. setelah diambil seper enam, maka selebihnya itu dibagi oleh saudara saudarinya semuanya itu dibagi warisnya mimpat diwasiati Yusobia Audain setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi semua hutang hutangnya gimana itu ayat yang ke-11 masih ada yang perlu diulas kalau tidak ada kita lanjut ayat yang ke-12 <tuh> ayat yang ke-11 walakum nisfumah azwa jukum illam yakun lahu kamu wahai suami kalau istrimu meninggal tidak mempunyai anak maka spontan kamu mendapat nisfun separuh walakum nisfun dia kamu mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan istrimu jika istrimu itu tidak mempunyai anak Baik anak itu dengan suami lain atau dengan kamu Maka kamu mendapat separuh kalau tidak ada anak <tik> Kalau istrimu yang meninggal itu punya anak Entah anak itu dengan kamu atau dengan suami yang dulu Pala kumur rupu maka kamu mendapatkan seperempat Mimma tarokna yang ditinggalkan oleh istrimu Baik itu nikahnya barusan satu jam atau satu tahun ya, Kalau sudah ada nikah sah suami istri Maka suaminya mendapatkan Berapa tadi? Separuh kalau tidak ada anak kalau ada anak berarti mendapatkan seperempat Dan sebaliknya kalau yang mati itu suami Entah istrinya itu dinikah baru satu tahun Atau satu hari atau satu jam Atau lebih dari itu Kok suaminya mati padahal duit itu 4 triliun Dan tidak punya anak maka istrinya spontan mendapat 1 triliun. Maka lu sak triliun itu. Fa ingkana lakum waladun falahunnatumun kalau istri yang ditinggal mati itu falahunnatumun nek menawa anak Mimbar tak dari harta yang ditinggalkan suami yang mati itu. Nek harta ini empat triliun berarti mendapat berapa? Sat triliun ya, engkau nih biar otak atau roh satu triliun. Eh, dua belas, empat Jadi separuh triliun. Tapi yang sepatu triliun lima ratus miliar, wih, lima ratus miliar itu jadayopo, kira -kira. Jadi, ya, jadi ukurannya kalau punya anak dapatnya seperdelapan istrinya. Tapi kalau tidak punya anak seperempat jelas ya kemudian waingkana rojulun yurosu kalalah kalau ada laki-laki itu dengan bentuk waris kalalah ataupun wanita yang meninggal itu dalam bentuk waris kalalah, waris kalalah itu sopoyowallahu ahun au uqtun Jadi tidak duwe bapak-bapaknya mati, si, mati lebih dulu, punya anak-anaknya sudah mati juga Punyanya hanya saudara, itulah namanya waris kalalah Baik saudara mayit itu ahun saudara laki au ukhtun, atau saudara perempuan Walikuli wakitin min sudus maka waris kalalah saudaranya mayit baik laki ataupun perempuan sama-sama mendapat 1 Terakhir ayat yang ke-12 Fa fa'inkanu akta kalau ternyata waris kalalah itu lebih dari dua ada wong mati, bapak, kak ada bapak, tidak Mak maksuk, kak ada anak, dua dulu dulu lebih dari dua mungkin tiga atau mungkin tiga belas seperti saya saudaranya tiga belas tapi barusan ini mati tiga ya, di Ngabab, di Gresik yang mati di Makkah itu kemudian barusan ini meninggal yang di Kalimantan Ya, yang paling muda, yang gresik itu 68 usianya Kalau yang di ngabab itu 90 berapa hari ya. Meninggalnya sudah sepuh Kalau saudaranya, saudara saudaranya itu lebih dari dua Ba'ingka nu'akta romindalika ternyata saudara waris kalalah itu lebih dari dua Pahum maka semuanya itu mendapatkan sepertiga, sepertiga dibagi dua, sepertiga dibagi sepuluh, ya, karena haknya hanya sepertiga harta yang ditinggalkan. Dua pertiganya bukan milik waris kalalah. Gimana? Saya bingung nopo, kak? ya tadi saya memang minta papan ini kan ya pertama ini ya satu Lidzakari mitlu hadil unsayain kita berkewajiban memahamkan kepada anak cucu kita harus mengerti sewaktu-waktu kita mati maka harta kita ini untuk laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan jadi Lidzakari ini Allah ya yang lo ya untuk anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan kemudian yang dua yang kedua jika orang mati tidak punya anak laki tidak punya anak laki anaknya perempuan dan perempuan-perempuan itu lebih dari dua ternyata tafsirnya bukan di atas dua, nggak di dua, tiga, dan seterusnya kemarin sudah kita baca tafsirnya ya maka kalau anak perempuan itu dua, tiga, dan seterusnya palahunlah tulu sama tarok, nah ini ya, bagiannya sepertiga sepertiga ini dibagi oleh sekian anak perempuan, nah, anak elan anak widok luro berarti sepertiga dua pertiga ini dibagi dua berarti oleh sak pertelon sak pertelon, gimana? Yang ketiga, wa inkana suwakidatan palahan nisub maka jika waingkanat wakidatan balaniseb jika orang meninggal itu anaknya tunggal jadi anak perempuan tunggal kalau anak perempuan tunggal maka mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini yang ketiga ya. Ini ayat yang ke sebelas ya. Yang keempat wali abwahili kuliwakiliku liwakitin minum Itu tadi tiga sekarang empat. yang keempat perhatikan wali Abawaihi ini ya wali Abawaihi dan bagi ayah dan ibu Likul lewakidin li minhumah Likul lewakidin li minhumah sudus ini ya jadi kalau yang mati anak dan anak yang mati itu punya anak berarti alih waris ini bapak eh bapak eh mendapat seberapa bapaknya yang mati itu mendapat sepenam. di sini ditulis wali ah bawahi maka ayah dan ibu tiap-tiap ayah mendapat Sepert 6, ibu juga mendapat seper 6 sama di kuli min humas sudus. mimma taroka, taroka. taroka inkana lahu walat mimma taroka mimma taroka inkana lahu walat Jadi ini mati. Maka ayahnya Mayit itu mendapat 1.6, ibunya mendapat 1.6. Karena ada anak. Orang yang meninggal punya anak. Maka ayahnya Mayit dan ibunya Mayit sama-sama mendapat 1.6. Selebihnya ya sudah miliknya. Anak. sekarang yang kelima, siapa yang kelima itu? Failam yakun lahu waladun. Failam yakun lahu waladun, maka. Jika yang mati itu tidak punya anak, wa waritsahu risahu abawahu wa waritsahu baligh ummihi sulus Umihsulus, yeah. Maka jika yang mati itu Pak Ilham yang mati itu tidak punya anak, entah nanya meninggal lebih dulu atau belum menikah. Dewi anak Joko Sugih mati, gurung nikah atau nikah, tapi belum punya anak atau sudah nikah punya anak tapi mati. Intinya belum punya anak atau tidak ada anak. Pak yakun Umi Sulus maka yang ibunya tadi mendapatkan seperenam kalau tidak ada anak mendapat sepertiga. Sebelum kita lanjut yang ke-6 mungkin 1-5 itu Ada yang perlu dibahas lagi apa tidak? Kalau tidak kita lanjut Ikhwatun, ikhwatun. tidak punya anak, tidak punya saud, tidak punya orang tua, tapi punya saudara. Pak Inkana Lahu Ikhwatun. Pali Umni Balik mana ya? Pali Umni Husutus. Maka jika mayit itu tadi tidak punya anak, tapi punya saudara, lebih dulu, paling umi sudus maka ibunya kembali lagi mendapatkan seperenam, sama dengan yang keempat ini ya. Keempat ini karena ada anak, waladun mendapat seperenam. Tapi nek ono anak, kano dulu sepertiga tiga, nek ono dulure mayit kembali lagi mendapatkan seper enam. Gimana? Kayaknya kok kepenaan jadi pelajaran nih, senang ngelih nek kayaknya, Jadi yang paling bagus kita setelah paham ini harus mempunyai kemauan dan tekad yang bulat untuk mengamalkan Al-Quran sebab kalau tidak mempunyai keyakinan itu nanti bubrah ya Dan harta waris itu ya. tidak hanya gak gak berkait mencelakakan memang. Ini harus harus hati-hati memang kita menghadapi waris ini. ya. Di samping itu menyegerakan ini kadang-kadang ya tidak mudah tidak nek semakin mundur, iblisnya semakin nakeh, bisi, gimana? akhirnya cara membaginya nggak sesuai dengan Al-Qur'an Al-Qur'an sudah sangat jelas seperti itu pertama bagiannya anak lanang, sak pikul, nek wedok, sak gendongan, jelas ayatnya eh. Lir dakari mitlu hadil unsayain jelas. Tapi kadang-kadang di kita gak digunakan nih gue. Asing paling bahaya itu karpe wong tuannya ngapi, tapi gak sesuai dengan Quran. Cegurung mati harus didung. Ini kan karpe bapai suben ben gak rayaan. Kalau bapai didung ngedumit podo bisa. Badal waris. Ya, ini kan koyok e api, bener, ngati-ngati tapi malah keblondrok. Apa bahasa ne keblondroke? Gimana? Kalau yang kedua tadi jelas, Pak ingkunna nisaan kalau yang ditinggal mati ini enggak ada anak laki perempuan tapi lebih dari satu dua tiga dan seterusnya maka ahli waris perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta warisan nggak bisa hanya dua per tiga dibagi seluruh saudara saudari saudari itu itu yang kedua ya ketika kalau hanya anak tunggal perempuan maka itu hanya bisa mewarisi separuh saja itu karena anak lanang ya Anak lanang ini tapi anak perempuan enggak. Kemudian yang keempat tadi wali abawi likuliwakitin minhumasudus ayah dan ibu sama mendapat harta waris dari anaknya itu seper ayah seper ibu seper Ingkana lagu kalau anak itu mempunyai anak anaknya mati putune urip atau punya putu jadi bae ahli waris karo putune sing mati bapaknya putu berarti anaknya bae kumang maka mbah lanang oleh enam mbah wedok sama mendapat sepertum fa'ilam yakun lahu waladun wa la tunza umi sulus. kalau tidak ada anak maka sepuntan ibunya yang semula mendapat 1 langsung mendapat sepertiga Maka lho ya. Ku anaknya Pak ingkana lahu tapi ono dulure, maka bali nang nggone lagi. Gimana? Di Allah firmankan fa ingkana lahu ikhwatun fali ummi sudus maka kalau orang yang mati itu punya saudara ahli warisnya bapak karo ibu tidak ada anaknya tapi tidak dulur maka dulurnya itu ya, mendapat bagian tapi bagiannya ibu eh yang didaulukan di sini dikatakan sudus jadi ibu eh tadi mendapat sepenam langsung Mendapat sepertiga, nenek-enek duluri, gak ono anaknya sama dengan ada anaknya. Orang mati punya anak, maka bapaknya mayit mendapat sepert enam. Gak ono anaknya tapi ono duluri, maka bapaknya mayit kalau duluri mayit mang Sama kedudukannya dulur dengan anak. Orang tuanya mayit kembali mendapatkan seper itu tadi ini ayat yang ke-11 Bismillahirrahmanirrahim Oh, ya, kan tempat kan ya, ya, ya, ya, Iya. Terus bojone oleh pira? Bojone sudah dibakas ayat pertama tadi ya. Oh, ayat yang ke-12. Oh, iya. Jadi ayat yang ke-12 coba tak bacakan. Silakan disimak ayat yang ke-12 Di situ dikatakan fa ing istrinya mendapat seper seperempat nek enggak duwe anak nek duwe istrinya mendapat seperdelapan berarti bagian istrinya seperdelapan Jadi, dapat seperdelapan ya istrinya. Nah, sendu rumah panjani wismati kafe. Utawa memang guru duniawi anak. Terus anak tunggal yang mati itu berarti kan kalau dulu ri kan. Jadi kalau fujuni, nah fujuni seurip, fujuni mendapatkan seper. 8 iya yeah. jadi ayatnya Allah bermandakan walahunar rubuumimmataroktum istri yang mati, maksudnya istrinya mayit, ini mendapatkan seperempat ilam yakun lahu walad kalau tidak ada anak, kalau tidak anak faingkana lakum waladun kalau suaminya yang mati punya anak Kalaulah tumun maka istrinya mendapatkan seper delapan. Jelas. Pena kok Nabilo? Pembagiannya Allah. Ia pena. Gundelan syariat Quran jelas seperti ini. Garik melakoni saya penang nah, tapi ya itu memang penang menawa gurung patek Suwe karo jarak mati nih mereka dikandek ngete nih ngete selamati ya gak selamati jadi ngedemaris kok sampai ngenteni, ngete selamati gak selamat. walau iblis yang masuk terlalu banyak bisikan bisikan jin kafir terlalu banyak bisikan-bisikan setan yang benar-benar menyesatkan terlalu banyak akhirnya harus melihat Quran ini berbohon-bohon tidak nah, ya ouais. ada Mari telung dino ya di luar teman kuburane kuburannya seorang burung lancarnya kapan ini? Iya. ya. Ya. salah juga ngaji gimana. Nah, karena... Maka Kalimah kan pertama kan yu fi auladi kum li dzakari hadil unsayin. Ini memang tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Kalau Allah dikongkon mahamno nang anak-anak -e, itu mang. Nek -it gak dipahamno nang Quran gak sisa dano. dikongkon taat menyang Allah, taat menyang Quran, ya brengkelen iku mang. Iya. naku anaknya -e, sih sik, sih cilik-cilik terus gak usah diwaris disik alasannya geng ramut adik mendingan dibagi dulu bagiannya adik itu satu hektar terus ramutan hasilnya tinggi biayanya adik kan begitu jadi jelas dulu Qur'annya baru nanti kelanjutannya monggo utawa sengta ayane sengso garap ibu E benti garap no ibu E sengso garap masih ibu karena masih kayak soya benti garap no pak Dini atau pak Li e, atau digarap orang lain yang penting hasilnya untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya anak yang kecil-kecil tadi. Jadi, itu gandang cepet diwaris. Yaiku mang, akhirnya bisikan-bisikan setan tembus. Neng nah, cede karu kematiane, bisikan setan gak pake iso tembus tapi <tuk> tidak ada kata-kata jadi dibagi dulu sesuai dengan Al-Quran setelah itu dirembuk mereka ada-ada kan ada yang bisa mengharap, itu so sing yang bisa mengharap jadi dulu iso ada yang bisa, orang Tuhan tidak Pak D Pak Lik nggak bisa maka dicarikan orang lain yang amanah yang bisa garap haknya anak yatim itu sampai mereka dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Ya, penak anjir dia ngomongin ini. Ngomongnya penak, tapi menghamin ini angel. Angel mana? <tuh> ini harus harus kita sadari ya. Harus kita sadari kayak gitu Ya. ya. Apakah hukum-hukum waris ini berlaku kepada saudara yang gila atau menghukumnya? Kan iya berlaku, sama dengan anak kecil itu hukumnya kan sama Ini digarap, ya. no sopos yang garap bikinko, di biayanya biayanya, karena orang gila biayanya lebih mahal Kata gak usah boleh duit, dan itu butuh dirawat mendapat, sama anak kecil itu kan kadang-kadang biayanya lebih mahal timbangannya yang dewasa karena guru ngisau boleh duit, macul guru ngisau padahal harta warisnya itu berupa sawah maka itu harus dibagi dulu sesuai dengan Qur'an kemudian berikutnya seperti apa maka itu harus dimusawarohkan sama dengan anak gila jadi saudaranya empat yang satu gila apakah mendapat? mendapat untuk apa? Untuk biaya hidup dia. Jangan-jangan mau butuh dipasung barang, masungnya butuh biaya. Adik bendino butuh mam, butuh ngerawat. Ngerawatnya mahal. ya. Maka ini tentunya haknya dia digarap. Nampis waras atau sudah dewasa, maka sudah mampu garap diserahkan. sudah setahu saya seperti itu tapi nanti kalau ada dalil yang lebih rinci kita ikut ya jadi saya ngaji di sini sudah matur di masjid musola yang lama juga sudah pernah matur jadi orang naik yang manut nabi mesti selamat Manut dalil Mesti selamat. Nek manut Kiai, mesti ciloko. apa meneh Kiai aprohi, Kok dinut, Jelas. Kecuali kiai-nya sudah menunjukkan dalil lah. Kalau kita hanya baca kayak gini kan, ikilu ayatnya muning ini. jadi kita nggak manut Kiai, tapi manut dalil makan. Nanti kalau ada yang mengkritisi kita salah, kita Alhamdulillah ya. Ada yang memperhatikan kajian kita, kemudian yang salah kita akui salah. Satu misal sholat jenazah saya akan mengatakan ada kalimat asolatul jana, Ada yang mengkritisi tidak benar. Alhamdulillah kita terima. Lebih-lebih sudah ada dalil. Cuman mau saya akan kita bahas. Cuman karena sepakatannya waris dulu. Ya, makanya akhirnya ke waris. Jadi kita jangan manut orang ya, kiai sekalipun jangan kecuali kiainya menunjukkan berarti yang kita ikuti bukan kiainya kan bukan kan tapi dalil yang ditunjukkan oleh sang kiai gimana? ini perdoman ya gak sembarangan, kalau gak dijelaskan kayak gini nanti kita jari bahaya membahayai kiai lah, bahaya ini jadi ini jari ini dalil, lagi sekarang kita ngomong jadi ini Quran lho Nek wong lanang oleh sak pikul wang oleh sak gendonya Sudah jangan protes, memang itu jatahnya seperti itu Nek sing mati anaknya, -anak, bapaknya -anak oleh 6, ibu ibu oleh 1.6 Nek sing mati itu 2 anak Nek gak 2 langsung oleh seper Gak duwe anak, tapi di dulur nang ke 1.6 lagi itu ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, yang ke-12 disitu diterangno kalau ada suami istri sah ya, ijab sah ijab sah itu ada yang pakai sir, ada yang pakai apa, gak sir sama ya, sama-sama sah menurut Islam ya. Walaupun jik sir jikulung diresmet nonanggonenekoro terus kemudian mati salah satunya, maka kalau yang mati itu suami istri mendapat seperempat. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak seperdelapan. Kalau yang mati istri berarti suami mendapat separuh, kalau tidak punya anak, kalau punya anak mendapatkan seperempat. seperempat. Gimana? itu ayat yang ke 12 belas berikutnya wa ingkana rojulun yurosuka lalatan abimro atun kalau ada laki-laki meninggal tapi ahli warisnya namanya ali waris kalalah abimro ya. atun atau orang perempuan yang meninggal tidak punya orang tua, tidak punya anak Punyanya hanya saudara, walau akun au Tapi punya saudara lagi atau punya saudara perempuan sama Saudara laki seper 1.6, saudara perempuan juga mendapatkan 1.6 Baing kanu aktaro min dalikau kau bisul, kalau saudaranya itu lebih dari dua maka bagiannya tidak sepenam-sepenam enggak, tapi itu tadi dua per tiga. Dua per itu dibagi oleh seluruh saudaranya, berapapun jumlahnya. Seperti saya tiga belas saudara berarti didum dua per itu kepada tiga belas saudara. Sudah selesai untuk dua ayat ini. Gimana? Jelas ya waris kalalah itu? Gak ono anak, gak ono pak, gak ono ibu, ono mung dulur. Kalau ditafsir Ibnu Katsir dikatakan hanya saudara seibu saja yang dinamakan waris kalalah. Jadi, dulur-dulur yang hidup itu tadi itu loh, saudara seibu, bukan saya. Nanti, mudah-mudahan ada kesempatan kita baca tafsirnya, ya Waris Kalalah. walahu ahun au itu dia waris kalalah gak ada ayah gak ada ibu gak ada anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja yang dimaksud dengan saudara dalam ayat ini ialah saudara seibu seperti menurut kiro'ah sebagian ulama' salaf antara lain ialah saat ibnu Abu Waqqos hal yang sama dikatakan oleh Abu Bakar as -Sitik. menurut apa yang diriwayatkan oleh kotadah darinya yakni firman Allah falikul wahidin minhumas sudis waingkanu aktaro min dalika bahum suraka sulus Jadi nek gak onok naik mikur siji saudaranya hanya seorang saudara saja berarti duluri ayat ini wali wakitin minhumah dulurim duluri iki mang loro maka baik laki ataupun perempuan mendapatkan seper tapi naik dulurewa ya hanya sepertiga dibagi kalau dulu dilurik HP, bukan dua pertiga, tapi sepertiga. Jelas, akhirannya ayat itu tadi, "Inkanu akhara mendalika faum soroka sulus jadi sepertiga harta warisan dari saudaranya yang meninggal ikut hidup dengan saudara-saudara. Yang lain, gimana? Yang dua miliar ya, yang satu miliar tok yang dibagi dengan saudara saudaranya, yang dua miliar itu dicari ahli waris setelah dia, setelah saudaranya ini. Sementara Cikurung gulai itu dulu ya, di gurung ahli waris setelahnya saudara ini hanya saudara saja maka hanya sepertiga yang diwaris oleh saudara-saudaranya itu gimana cukup anak angkat tidak sama dengan anak zina anak zina nggak punya hak waris Walaupun anak tunggalnya dia tok, walaupun sudah disertifikatkan dicarikan apa namanya, akte kelahiran anak zina terus bin apa yang fulan, padahal bukan kalau secara biologis anaknya tapi belum nikah, maka ini walaupun melarat. Dulure, memang sugi yang bukan anak zina, yang bukan anak zina yang mendapatkan waris. Anak zina tidak boleh menerima waris. Sama dengan anak pungut atau anak angkat adalah melarat dewi, dengan anak kandung mang sugi sugi. Kalau kedahuluan mati cek melarat tidak bisa mendapatkan waris, tapi tidak terus dulure. Dulur angkat tadi, sakno, adik, terus urunan-urunannya, uang bondone, uang tanai, uang bom, urunannya, sa'itar, sa'itar, akhirnya, lebih haknya, timbangannya, duluri belilah, duluri benih, Duluri gak benih, kadip, bahil, pisahnya, mandi, dihitung, tinggal, minggat, nah. itu, yosah sah tidak dosa, maksudnya, gak ngasih dari unsur, waris tidak dosa tapi masa orang murid ini cukup menghidup <laughs> jadi tidak ada dosa dari masalah waris karena memang dia tidak punya hak dari waris harus nah, dihidup terus sampai ngasih kepada saudara angkatnya boleh tapi bagian dari ahli waris tidak ada hak sama ya dengan anak jina Mari punya anak itu terus nikah nggak punya anak lagi nggak ya, bukan-bukan haknya le, ya waris itu bukan haknya waris dia bukan enggak dapat yang dapat ya dulure sing mati man. E -e. gimana tidak hanya tidak hak untuk menerima waris tidak hak untuk menikahkan padahal anak wedok Anak kandung secara biologis. Bahkan ada yang menjelaskan anak perempuan, anak itu sah untuk dinikahi sampai seperti itu. Karena itu orang lain bukan anaknya. Menurut syariat. Gimana? Jadi intinya anak angkat tidak mendapatkan bagian dari waris tidak sudah cukup misal ini kan udah mancing ya iya. Uh -huh. iya separuh kemana belum belum bahas itu sekarang <laughs> separuhnya dikemanakan kalau oleh separuh itu ya Nah, jenengan punya betul mal ya penaklah bononang betul mal ya <laughs> kalau nggak ada ahli waris yang lain sementara seperti itu dulu jadi dua ayat sudah selesai tinggal nyari itu tadi tidak hanya itu ya wong haknya dulu dulu mikur sepertiga. sepertiga nah, dua pertiga dikemanakan sama dengan yang separuh dikemanakan, anaknya perempuan perempuan bisa mewarisi cuma dua pertiga saja lah yang sepertiga dikemanakan. Ya, tuh, jadi sekarang alhamdulillah sudah selesai ayat yang ke-11 dan ke-12. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat masalah di dunia wal akhirah subhanakallahumma bihamdika syadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa aduhu ilaih mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh